Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada kembali lagi di Fatih hadir Untuk memberikan cover terbaru Dan tentunya akan selalu menemani santai-santai kalian Setiap harinya dan pasti akan selalu menyuguhkan info-info menarik Gambar bahagia dan pastinya vitamin-vitamin dari idola kesengan kita Lesti Maupun Rizky Billar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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada info penting banget untuk keluarga Konoha Persahabat ya, ada jadwal budalasi Lasi Kejora, ternyata budalasi sudah berada di Malang Untuk menghadiri acara Grand Opening MS Close Tour Lamongan Persahabat ya, hari ini tanggal 19 Maret, waktunya pukul 8.00 waktu Tempatnya itu di Jalan Sunan Giri Lamongan, persahabat ya Wow, udah Lesti emang tentunya selalu membuat kita bangga. Selalu memberikan kejutan, tiba-tiba sudah berada di Lamongan untuk memberikan kebahagiaan, dan tentunya untuk bisa menghadiri acara grand opening MS Glow. Wow, kita simak di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan, salah satunya berasal dari akun Wincho Winarni. Pantusan di Jakarta sepi, Lesler itu sudah kayak punya pintu Doraemon, tiba-tiba saja sudah di Lamongan. Gak ada cidukan, gak ada spoiler, apa-apa. Semoga acaranya sukses dan berkah. Amin, Masya Allah. Betul sekali, berzahabat. Ya, itu kesayangan kita, emang seperti punya pintu Doraemon, tiba-tiba sudah ada di Lamongan saja. Kita lihat di postingan Bunda Lesi Kejirapun, ini menginformasikan bahwa hari ini bakal ada acara Grand Opening MS Glouz Tour Lamongan. Bunda Lesti menjadi gue starnya persahabat Berikutnya juga kita lihat di postingannya Kak Rivi Tepat 2 jam yang lalu, para sahabat ya... Bunda Lesti dan Kak ternyata berangkat dan otw ke Lamongan, Surabaya... Para sahabat, ini keren dan tentunya selalu membuat kita bangga dan kagum sekali... Alhamdulillah, rezeki tentunya selalu datang... Mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya berkah barokah... Dan semoga sukses untuk hari ini, amin... Kemudian juga, para sahabat, kita lihat di story-nya bak Sandy Purnama Series Setengah jamnya lalu persahabat ya Mbak Sandy sudah di makeover nih persahabat Wow Ini keren banget Kata Mbak Sandy de, sejak subuh Sudah persiapan ya Kita tentunya selalu Menunggu kejutan, selalu menantikan kebahagiaan dari Idol kesayangan kita, apalagi Bunda Lesti tentunya akan tampil akan tentunya memberikan dan menyumbangkan sebuah lagunya yang super duper keren yang paling ditunggu banget emang penampilan sosok Lesti Kejora Bunda Lesti, penampilannya selalu ditunggu, Bunda Lesti tentunya penampilannya selalu dinantikan oleh banyak orang dan pastinya semua orang pun selalu menunggu karya-karya Lesti dan selalu menunggu penampilan Lesti Kejara Masya Allah Kemudian juga para sahabat selanjutnya kita lihat ya di sini ada momen yang mana momen pada saat Lesti Kejara ini bertemu dengan Rangga Azab Ini pasti acara SCTV para sahabat Sudah mulai kelihatan ya Papa Bieler cemburunya ini saat di SCTV nih Alhamdulillah banget ya Sekarang tentunya video klipnya beneran artis idolnya Bunda Lesti ah, Seneng banget katanya Lesti bisa Senge-fans itu sama Kak Azob BTW sama kok lihat Azob seganteng itu salting banget pasti Katanya itu Masya Mudah-mudahan selalu dorami tetap terjaga dan terjalin dengan baik Mudah-mudahan next ada project baru lagi Bersahabat ya Semoga apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Selalu dimudahkan, selalu dilancarkan Hanya doa terbaik yang pastinya selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita dan pasti juga persahabat kita selalu menunggu dan menantikan kejutan lain, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan vitamin bahagia pasti dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.